Oke kita ada yang belajar tentang struktur tubuh manusia ya Nanti kalau ingin print soalnya Silahkan klik link di judul ya Ya Ini dibagi dua sesi sebenarnya Bagian 1 dan nomor 1 sampai 127 ini Jadi ini adalah anatomi dan histologi dasar Dan juga sistem kardiorespi Oke, ini ditanya nervus peroneus merupakan cabang dari saraf apa? Nervus ischiadicus ya. Kita ingat gambarnya ini. ini nervus ischiadicus dibagi menjadi dua cabang ya. Dibagi menjadi dua cabang yaitu nervus tibialis dan nervus kemedial dan nervus Uh, Fibularis Comunis Kelateral ya. Fibularis Comunis Fibularis Comunis yang nama ini adalah Necus Peronius Komunis, ya. ya Nomor 2 ini ditanya Jaringan Epitel merupakan struktur yang terus menerus mengalami pembaruan melalui aktivitas mitosis dan adanya populasi stem cell Pada Epitel squamous komplek berkeratin, proses mitosis sel Epitel berlangsung pada Lapisan basal Di atas membran basalisnya. Di antara Nomor 3, di antara bagian-bagian paru berikut Manakah yang merupakan Bagian yang terdapat hilus pulmonalis Itu di permukaan Medias tinal Sekitar setengah fasius medias uh, Stinalis ini Terdapat hilus pulmonalis Hilus itu artinya cekungan, yaitu cekungan di mana bronkus, pembuluh darah dan saraf yang membentuk radik pulmonalis ya. ini jadi ada bronkus, vaskuler, dan saraf ya ini membentuk yang namanya radiks pulmonalis ya. masuk dan keluar par paru ya Oke, nomor 4 pada regio tulang di wajah Terdapat beberapa sinus para nasalis nanti termasuk sinus paranasalis adalah sinus mastoidnya Tidak ada yang di telinga ya. Jadi sinus paranasalis adalah rongga-rongga yang terdapat di dalam os maxilla Os maxilla Os frontal ya. Sinus frontalis Os Dan os etmoidal, ya. Maka dari itu sinus paranasus berdiri dari, dari sinusitis -sinus ini. Rongga pada tengkora ini berhubungan dengan hidung ya. Dan terus manus menghasilkan lendir yang dialirkan ke hidung. Gangguan aliran ini karena berbagi sebab akan menyebabkan penumpukan lendir di rongga sinus jika terinfeksi oleh kuman disebut dengan yang namanya kalau infeksi tadi radang ya. jadinya sinusitis ya. Ya ini ya. Strukturnya, sinus frontalis Sinus ethmoidalis anterior Medius dan posterior Sinus sphenoidalis dan sinus maxillaris Oke nomor 5 Mana jawaban berikut yang paling benar tentang perbedaan struktur Perbedaan struktur Bronchiolus Bronchiolus terminalis Terminalis dan respiratorius Ini keberadaan dan jumlah Sel Clara ya jadi histologi bronkiolus meliputi lapisan mukosa, mukosa dan adventitia. Mukosa, sub mukosa, adventitia. Lapisan mukosa bronkiolus sama seperti lapisan mukosa bronkus. Ya. Namun bedanya sedikit sel goblet pada bronkiolus terminalis ini epitelnya kubus bersilia ya. epitel kubus bersilia dan mempunyai sel-sel ya. sel clara tidak memiliki silia ya. tapi ada granul secretorik skre sel ya diapek dan diketahui mensekresi protein yang melindungi lapisan bronchiolus terhadap polutan oksidatif dan inflamasi pada lamina propria terdapat jaringan ikat yaitu serabut elastin dan otot polos pada bronchiolus tidak ada tulang rawan ya. dan kelenjar lapisan Advent adventitia ini ada juga jaringan ikat elastin ya lapisan otot pada bronchiolus lebih berkembang dibandingkan bronkus Pada orang asma diduga resistensi ya asma ini resistensi jalur udara karena kontraksi bronchiolus ya. otot bronchiolus, bronchiolus respiratorius dilapisi analisis epitel kubus bersilia. Dan pada tepinya terdapat lubang-lubang yang berhubungan dengan alveoli. Pada bagian distal bronchiolus respiratorius, lapisan epithelium tidak ada cilianya, terdapat otot polos dan jaringan elastin. Ya. Yep. Perbedaan struktur antara bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius adalah light keberadaan struktur alveoli ya ini gambaran mikroskopisnya terminal brown heel. itu ukuran dari 0,5 mm ya. adanya simpati dari Epithel epitel dan goblet muscle ya. semut muscle epitel ya. semalu dan terminal brown ini ya respiratory respiratori Elimination of that before cilia of cells important to preventing from drowning in on mucus. Clara cell itu ke bodum shape cilia, variant in respiratory burn Ya, yeah, ini dari respiratory bronchioles, health is Ini Terminal bronchial ada tipis coboid, mucous, alveolus. Jadi strukturnya itu adalah terminal Brownhill dan alveolus, atau so simple coboid, interrupted by alveolar. Eh? Thin spiraling, continuous smooth muscle, and elastic fibers. dan terminus, in alveolar dust, manager alvearosec, and alveoli untuk sel ini banyak ditemukan pada penderita cacingan sel itu eosinofil ya dan jadi termasuk golongan granulosit bergranul ada butiran dan fungsi pada parasitic infection ya. parasit salah satunya cacing ya sel itu jadi bilob dua lobus ya uh, nukleus red pink granul arginine rich major base of the infrasides, it's also in sulfate uh, and in the destruction and digestion of digestion of bacterial pus and persites. Konus uh. implantation adalah bangunan berbentuk konus ya. Proksima oson di mana tempat aksan keluar ya. Ya ini. Dibungkus menyalin sebuah Serabut medulata tadi bukus itu non serabut, serabut non medulata, ya. reseptor atau efektor. Gambar tulang rahang atas bawah itu sendi komposis ya. Ya. prosesus bentuk kerucut masuk ke kantong. Contohnya gigi alfior, ke dalam sama atau mandi pula ya. Oke, kalau nomor sepuluh ini otot Insersi otot apa ini, bagian antara superficial review femoralis Ada penebalan fascia, yang dikenal sebagai traktus iliotibialis Setidaknya ada dua otot berinsersi di tersebut Yaitu gluteus maximus dan tensor fascia lati ya. Gluteus maximus, glitibialis, tensor fascia lati ya. Ya. Inseksi kondilus satralis, traktus ilegalis, tante, berarti tuber, segel, tuser, primer, 20% dan 75% ilegalis berarti semaksimos. Oke, bagian di antara lobus timus yang mengandung T adalah blood. ya, blood timus barrier ya. ya, ini strukturnya continuous capillary endothelial layer, as a lamina of the endothelial cell per capillary space containing micro feeds layer, and the best lamina of the reticular cells. Ya, fungsinya ini untuk microenvironment for bone marrow merodirified lymphocytes stem cell to proliferate into T cell secreation by dalam sistem kardiovaskuler jantung berfungsi sebagai pompa terus menerus fungsi ini dilakukan untuk mengalirkan darah melalui sistem vaskuler untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel seluruh tubuh ya. sel jantung mempunyai tingkat metabolisme yang tinggi struktur sel jantung manakah yang mungkin berhubungan dengan histofisiologis tersebut Ya, ini mitokondria sel sangat berkembang ya, mengisi seluruh sitoplasma sel. Ya, jadi ini merupakan cerminan untuk kebutuhan metabolik yang tinggi ya. Otot jantungnya. Fungsi utama dari 13 fungsi utama dari sel darah merah adalah untuk mengangkut dan mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kapasitas atau daya angkut oksigen oleh eritrosit sangat dipengaruhi oleh luas permukaan membrannya bentuk membran endotrosik yang normal adalah beacon cover ya ini beacon cover disk pada ya. daerah laring dapat kita temui beberapa kartilago lagu, yang terbesar adalah yang terbesar adalah tiroid ya ya ini lokasi tiroid katakanlah tiroid yang dibawahnya ada krikoid yang berbentuk seperti cincin seorang 16 seorang pria 42 tahun mendengar suatu sentakan saat bermain tenis pergelangan kaki teras nyeri hebat dan bengkak dokter menyatakan ada robekan pada tendon di daerah pergelangan kaki di bagian posterior Tendon yang mengalami cedera pada kasus tersebut menghubungkan tulang calcaneus dengan otot triceps suri. Ya. ya ini tendon Achilles ya. merupakan mem triceps di bagian otot-otot dorsal superficial, strong mius dua kaput ya. M solis di bawahnya. Ya, ini nama lain ya tendon Achilles. Ya. Instrukturnya 3x3 otot ya. Instrukturnya plantaris. Tertebal dan terkuat panjang 1,5 19 cm ya. Struktur di pada saluran napas atas terbuka secara langsung ke nasofaring. Struktur lainnya adalah tuba auditorius. Ya. Ada ya. nih lokasinya. Ya. Oke, okay. kalau si lepaskan tersebut akan dibentuk dengan ikatan kalmodulin ya pada otot bulos ya. Kalau yang lain itu otot rangka kalau ya. Kalmodulin ya. Otot rangka merupakan kumpulan suatu kumpulan fasikulus Tiap ya. fasiskulus oleh suatu jaring ikat yang disebut perimisium ya di di luarnya ada epimysium dengan ya. di dalamnya ada endomysium di dalamnya internal terkait fiber cycle Oke, nomor 20, perhatikan struktur yang ditunjuk panah. Uh, Apa nama otot yang berinsersi pada struktur tersebut? Ini merupakan oleh cranon ya oleh non itu insersi dari tricep brahi ya. Ya, jadi kalau biceps brahi itu insersinya di radial tuberosity radial tuberosity tuberositas radii lalu M deltoideus itu dari deltoid deltoid tuberosity ya city of humerus Korakubarahialis itu dari Medial shaft ya. Medial surface of Shaft Hammer Humerus Korakubarahialis itu di Insertnya Fasis Medialis Medialis Processus coronoideus. Os ulna, ya. Yeah. Oke, okay. ini ya yeah, strukturnya. Origo triceps brachii itu di long head atau infraglenoid tubercle, lateral and middle heads or posterior humerus, insert oleh cranon processus process of ulna dan actionnya itu forearm extensor, long head assist in Oke, yang ditanya ini jenis epitel melapisi usus halus ya pada kasus selia disease ini gagal penyerapan protein ya protein pada gandum contohnya itu epitel kolumnar selapis ya. ini strukturnya jadi epitel selapis silindris dipilih halus ya. selalu dengan limbus penilatus, mikrofile, dan sel goblet Sulcus pada daerah jantung berbentuk cekungan berisi pembuluh darah yang menandai perbatasan antara beberapa ruang jantung. Sulcus coronarius membentuk batas eksternal antara ruang jantung atrium pada bagian posterior dan ventrikel pada bagian inferior. Sulcus coronarius. Ini ada sulcus ini ya sulcus coronarius ventriculus cordis sinister dan mana ada bahwa ya arteri coronarius sinister mendaraikan ventrikel arteri coronarius sinister mendaraikan atrium kiri lebih besar dari yang kanan ya yang berjalan di sulcus coronarius kiri ya Kulkos ini memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Ya. Oke, jantung terdiri atas ruang yang memiliki sekat-sekat partisi atau sekat yang membatasi di antara dua atrium, dikenal sebagai septum interatrial. Atrium jantung relatif mempunyai dinding tipis dan dibagi oleh septum interatrial menjadi atrium kanan dan kiri. Ya ini ya. The heart is divided into right and left side by the septum interatrial and septum interventricular a part consisting of myocardium covered by endocardium. Seorang pria 59 tahun merokok berat dan kolesterol tinggi. Saat ini merasa dada terasa sakit seperti tertekan dengan kuat saat napas dan kita setelah aktivitas fisik. Dan jantung 55 kali per menit bradikardi di ya. Diagnosis pasional infark dengan gangguan arteri koronaria ya, kanan arteri descendens anterior kiri arteri koronaria kanan dan kiri merupakan cabang dari aorta ascendens ya. jadi arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta sementara arteri arteri koronaria kiri berasal dari sinus posterior kiri ya. nomor 25 pada bagian lateral superficial di regio Femoralis ada suatu penebalan fascia yang dikenal dengan tractus iliotibialis. Ini tadi uh, setidaknya ada dua otot yang berinsersi di struktur tersebut yaitu gluteus maximus dan tensor fasciae latae tadi ya. ini nama otot gluteus maximus origo di permukaan luar ilium sakrum coxix ligamentum sacrotubuler ya. tractus inserisinya di traktus femoralis dan tuberositas gluteo memoris ya. Perserapan dari nervus gluteus inferior kemudian tensor fascia lata ini origo di crista iliaka insersi di traktus iliotabilis tadi nervus nervus gluteus superior ya. Yang tadi elio meh. Ya. Sarapan juga sama. Ya. Oke, 26 jaringan ikat ini memiliki serat dominan beberapa serat retikuler argirofilik yang mempunyai anyaman luas. Jaringan ikat ini memiliki stelaata yang bercabang dengan populasi besar makrofag dimana kalau lokasi dari jaringan ikat tersebut, di stroma sumsum tulang ya. Oke. Okay. Serabut retikuler. Ya. Banyak sumbu pada gerakan tulang rahang atas bawah itu ada tiga ya. Rotation, occurs transfer, vertical dan sagittal. Ya. Tiga sumbunya. Nomor 28 delapan ini tanya proses pertumbuhan sel matriks baru dalam kartilago. Ketika terlalu sel kondrosit masih memiliki kemampuan membelah untuk kurun waktu tertentu. Sel sel membelah membentuk kelompok kondrosit dalam lapunan yang bersebelahan. Sedangkan sekresi matrik akan membentuk sekat yang semakin tebal di antara sel. Jadi ini merupakan pertumbuhan interstisial. Pertumbuhan interstisial. Sel-sel bentuk kelompok isogen, matrik ter teritorial ini di kartilago alien ya ini gambaran konversi -gambar di Oke, 29 ini corpus glumbulboideum krause menerima raksang dingin histologinya adalah akson dalam bulbus membentuk glomerulus ya. Oke, ini akson glomerulus ya. Oke. bagaimana struktur mikroskopis otot mengatur aliran urin, pergerakan makan bersalurin cerna di luar kesadaran ya ini maksudnya adalah otot otot polos ya, otot polos jadi dia serat berbentuk seperti kumparan dengan nukleus berjumlah satu dan terletak di tengahnya kayak ini ya di trotus contohnya puluh ya, satu bunyi jantung merupakan proyeksi gerakan katup jantung yang dapat didengar pada permukaan regio vektoralis. Didengar dengan stetoskop untuk mendengar bunyi aorta pada permukaan dada, letak stetoskop di linea parasternalis ics 2 dextra ya. ya. kalau pulmonik itu di linea parasternalis sinistra CS2 lalu turun 3 ICS ke bawah itu ada tricuspid dan bergeser di mitral itu ada mitral muskulaepectinety adalah suatu otot trabekular berbentuk gigi sisir biasanya ada di aurikular ya. di bagian jantung auricle of right atrium okay. struktur kapiler glomerulus paling mungkin untuk isto fisiologi ini kapiler ginjal untuk memfiltrasi plasma menjadi urin, glomerulus menjadi transportasi plasma darah ke kumpul glomerulus. Ya. Itu adalah kapiler fenestra tanpa diafragma ya, have not diaphragm. Nah. Glomerulus ginjal tanpa diafragma ya. Ini jenis lain ada continuous, hanya straight ya. Like so something that Kalau sinusoidal itu di lian. Ya. ini perbedaan strukturnya nih. Kalau continuous ya, Dinding, peratusan, hanya straighted ya. Hanya straighted dan ini sinusoidal. Ini. Oke, okay. terdapat penamaan pita asli, suara asli. Bagian yang terdekati organ pita suara asli adalah kartilago arytenoid ya. Jadi lipatan vestibular ini lipatan dekat pita suara asli. Dekat saja, jadi masih palsu. Kalau fauces itu macam-macam tonsil ya. Uvula itu bagian yang menggantung di superior, satu bola kemudian arti lagu krikoid itu seharusnya harusnya noide, nah, dengan struktur glotis pada bagian pangkalnya pengorakan pada pita suara bunyi glotis disebut bunyi hamzah dalam bahasa Indonesia. Ya. Tadi Fula ya, gambar Fula. Krikoid ya, berbentuk cincin ya, kewatnya Signet Ring. Ini untuk krikoid teratomi pada kasus kegawatdaruratan ERW ya, di emergensi. Kalau arytenoid ini adanya tempat plak krikofalis ya, ujung posterior pita suara. Krikofemur sering muncul pada lumen jantung, menghubungkan katup melalui korda tendini. Menjaga kestabilan katup Itu adalah musculus papilaris Musculus papilaris Ini ya Lokasinya ya Jika ada di frontal tadi Oke, 36 kartilago terutama Melapisi sendi menahan kompresi Besar sambungan antar tulang Penahan beban pada waktu yang bersamaan Mengungkirkan gerakan sendi halus Tanpa gesekan yang berhubungan dengan histofisiologis tulang rawan tersebut adalah asam yeluronat dengan proteoglikan pada matriks kartilago. Jadi ini kolagen tipe 2 ya, terus ada asam yeluronat. sendiri tidak ada periokondriumnya. Ya ini hati lagu serkondrosi tersebut dari matriks ya. samyuluronat ya substansi dasarnya ini struktur kimianya Hati ya. lagu kialin ya matriks teritorial pada sendi ya setiap otot pada dasar terlibat pada beberapa aksi atau gerakan. Merupakan oleh aksi oleh eh, muskuloskular kobrahialis adalah fleksi ya. ya. Ini skular pada skapula ya. Otot terkecil adalah tiga otot yang mengikati proses skular Otot lainnya otot terus minor dan bisa rahie. Ya. Ini aksinya ya. Adduksi dan fleksor lengan atas tulang elastis ditemukan pada bagian mana? Tadi telinga luar ya. Nah, oh, ini. Prosesus coracoidus struktur skapula. Setidaknya merupakan origo dari otot coracobrachialis. Ya. Ya, ini. Eksternalisasi norn ya. Juga bisa berhikap pada breve ya. Katup atrioventrikuler. Fentrikular terdapat pada jaringan kolektif yang melekat pada muskus papilaris adalah struktur kordatin dini ya nah, ini ya valva atau fibrosa ya ini bagian dari atas jantung ya jenis pertama terjadi atas muskulus papilaris yang menonjol ke dalam melekat melalui basisnya pada dinding fentrikal ya Kuncinya dihubungkan oleh taidali fibrosa satu, aorta merupakan arterik utama di tubuh kita, di bagian distal ada pelebaran, yaitu struktur sinus aorta ya. bulbus aorta itu pembesaran aorta pada pangkal dari jantung kalau sinus aorta tadi pelebarannya antara dinding aorta dan masing-masing semilunaris -masing lunaris ya. valve aorta ini truncus aorta itu tidak ada, yang ada pulmonalisnya yang okay, empat ini diklasifikasikan jadi eksokrin dan endokrin berdasarkan ada tidaknya ductus excretorius contoh kelenjar eksokrin dan endokrin sekaligus adalah pankreas ya exokrin menghasilkan enzim melalui serotransferase dan endokrin untuk hormon insulinnya ya, ya ini eksokrin sekarang endokrin buntu ya ya, adrenal, tiroid, ya. Okay, 43 ini sistem saluran limfatik berperan menyerap kembali sisa cairan partikel ya dari cairan interstisial untuk selanjutnya dialirkan secara satu arah dari pembuluh pembuluh limfa masuk ke suatu sistem yaitu ke vena, ya. ya venus venus sistem ya Limf. otot rangka dipersarapi oleh saraf Mengandung akson dan neuron motoris Dalam medula spinalis Kontraksi otot ini Diawali dengan adanya aksi potensial dari serabut sarap Karakteris otot rangka Terkait adalah neuron motorik Akson dan otot, otot Yang diserapi Membentuk unit motoris dengan sifat kontraksi all or none Ya, ya ini Perserapan otot rangka Ya gambaran histologi jaringan kartilagu pada diskus intervertebralis itu kontra tersusun dalam deretan dengan kolagen tipe 1 pada matriks ekstrasel. No. Fibrokartilago. Oke, kita soal secara singkat tempat di mana kartilago yang tidak terdapat perikondrium adalah sendi ya. Telodendria adalah Akson ya. Akson yang Membentuk cabang Sebelum berakhir ya. Jika Seorang tidak dorsifleksi Otot yang terganggu adalah Otot yang berkontraksi ya yaitu musculus tibialis anterior lalu musculus extensor halusis longus musculus extensor digitorum longus lalu ada musculus peroneus tertius. Ya. jaringan ingat, jaringan ikat merupakan dasar ya. Jaringan ikat lain. Sekarang lagi ada tipe Tipe tiga terdapat di jaringan ikat longgar, lalu dinding pembuluh darah, lalu di stroma kelenjar, kemudian limpa ginjal dan uterus aneh ya. ya serat argirofilik reticular oke lima puluh struktur berikut adalah tempat limf ini, ini struktur apa ini, ini adalah diffuse Lymphoid tissue ya jaringan di yang tersebar itu untuk limfosit B diferensiasi ya nah ya, jadi jika sel B terpapar antigen akan berubah menjadi plasma sel ya, dan akan membesar memiliki banyak sitoplasma sehingga membantu antibodi ya. akan berubah menjadi nodul ya kayak Terencana pada kasus drop foot adalah nervus, peroneus communis. komunis. Ya. Jadi, nervus profundus yang merupakan cawang terminal dari nervus. peroneus komunis ini tidak dapat mempersarapi otot yang berperan dalam dorsofleksia. Ya. Sendi yang cendera pada kasus dislokasi bahu adalah artikulasi. Gleno Homerus, ya. merupakan persilangan antara kaput humeri dan cavitas glenoidalis ya. Jaringan yang membentuk sel mesenkim, menurut jaringan ikat mesenkim ya. Jaringan ikat mesenkim pada jaringan embryo ya, Tilonjong, ya. Yang merupakan semacam macam sinapsis sel ya. Sinapsis, titik kontan antara plasma membran axon terminal dan membran neuron lainnya ya. nah, ini somatik ya. Jadi ada aset dan tritik Eropa ya. respirasi manusia Dibagi dua ada konduksi dan respirasi yang termasuk manusia adalah Trachea Kondisi ya. trachea Jadi ya. juga respiratori dari alveolar sampai Ground sternum spiratorisnya. Jaringan epitel velus itu epitel squamosalpisnya. Otot yang berinsersi di scapula itu trapezius. Ya, trapeziusnya osteotibial, gamenugena, alparahic, vertebral. Origonya insersi di acromion and spine of scapula and lateral tiga trapeikal untuk elevasi dan rotasi scapula. Ya ya yeah. maupun sembilan otot-otot pada anterior regio cruris berperan dalam gerakan ekstensi yang bekerja secara sinergis pada otot-otot ekstensor adalah tibialis anterior ya. pada daerah faring laring terdapat beberapa kartilago yang berperan untuk pergerakan pita suara yaitu arytenoidea ya. bagian saluran nafas yang tidak ada kartilago itu di bronkus terminalis ada di atas bronki DC 2466, neurolema, neuroglia terdapat pada susunan saraf pusatnya, sarung swan ya. neurolema itu membran halus berupa tabung myelin, ya. daerah nodus sampai tidak putus, pada daerah internodus sel swan ya, sel swan ini namanya ini neurolema ya. Cell Schwann mempunyai inti oval di dalam sitoplasma sebelah dalam neurolemma ya. Inti sel plus sitoplasma disebut sel Schwann ya. Jadi supaya neurolemma tidak ada singur langsung oleh neuroglia Ya, ya di SSP ya. Ya, ini pada gambar tersebut adalah ikat mesen kim ya membran nukleus neuron tampak jelas karena dindingnya mengandung nukleoprotein ya nah. dan nukleoprotein ya ya 65 ini stereotomikoskopic serat otot untuk penampung urin di luar kesadaran ya Sentral otot nukleus Berjumat satu terletak di sentral. Ya. Ada di kuera basic histologi halaman 202. Lalu diskus intervertebralis sepenima panjang tulang belakang struktur ini dibatasi oleh jaringan kartilago berfungsi untuk hendak menggeser vertebrae. Histologi kartilago diskus intervertebralis itu kondrosit tersusun deretan kolagen collagen tipe satu ya, pada matrix ekstrasel. Lalu pria usia 59 tahun, rokok berat, kolesterol ya. Ini rasa sakit tertekan. Eh ya, ini tadi yang case jantung koroner tadi, ditanya cabang arteri koronaria. Iskemia oksigen miokardium di daerah ventricular dexter adalah ramus marginalis arteri koronaria dextra ya. Nah ini nama struktur pada connective tissue periscordate tendineae ya. Histofisiologi ya ini metabolisme tinggi jadi harus mitokondrianya banyak ya. Otot rangka oleh akson, finalis serabut sarap deh. jika dihubungkan dengan persarapan, otot rangka itu neuromotoris akson dan serabut sarap membentuk unit. Motorik dengan sifat kontraksi all or none ya. ya ini ya. Penderita MP gejala sesak napas berat, penyakit ini kronik progresif makin lama makin berat patogenesis merokok dan iritasi aeropolutan. Yang patofisiologinya adalah beberapa alveolus rusak yang bergabung menjadi alveolus yang lebih besar ya. Pria 42 tahun mendengar suatu sentakan menerobahkan ruptur tendon Achilles tadi ya, tulang menghubungkan ten, tulang calcaneus dengan triceps surae ya, gastrocnemius, solis soleus dan plantaris dihubungkan di oleh tendon Achilles ya. Eh ya, ini pertanyaan jantung koroner tadi arteri descend dan anterier kiri, agak cabang dari arteri koroner sinistra ya. jadi LAD menjadi dan kompleks HRCA atau menjadi marginal dan posterior oke, okay, ke trachea berbentuk cincin. Struktur di dalam posteriornya adalah muskul trachealis. Ini ya. Jadi dinding trakea dan bronkus terdiri dari mukosa, tonikam, mukosa pada sisi luminal yang di dalam diikuti oleh tunika fibromuscular cartilaginnya dan tunika adventitia tunikam fibromuscular cartilaginnya terdiri 16 20 kartilago trachea yang tidak komplit dan berupa kartilago hialin. yang dihubungkan ke bagian posterior oleh otot muscos trachealis posterior anterior panjang ya okay, 75 ini pada lymph node antigen-antigen dipaparkan oleh sel-sel infosit B yang kemudian akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel plasma menghasilkan antibodi dalam jumlah yang cukup besar nama daerah tempat terjadinya proses proliferasi dan diferensiasi sel B di lymph adalah germinal center ya. oke, okay, ini ya called the secondary nodule ya. dibagian jadi dark zone, light zone, lateral cap cap, light zone, dark zone ya. By prematur ini skenario nya ada RDS karena ya. kamilah enam bulan ini patofisiologinya adalah surfaktan tidak cukup ya, terutama karena tekanan permukaan alveolus ya ini surfaktan ya, RDS nya before sebelum 7 bulan ya. Letak stetoskop untuk katup aorta tadi ini nih per sternalis dua daya ya lokasi struktur. Muscle spaktin yang terterbakal trabe carne itu muscle spaktin yang tius di aurikular terbakal di ventrikel. Nih muscle spaktin ini ventrikel terbakal di ventrikel. Muscle spaktin di auricular The trabeccal carnais, columnais carnais, or muti are grounded or irregular muscular column which project from the inner surface of the right and the left ventricle of the heart. These are different from the pectinate muscles which are present in the right atrium and the atrial appendages of the heart. The pectinate muscle, musculi pectinati are parallel rids In the walls of the atria of the heart, they are so called because of their resemblance to the tip of a comb, as in pecten. Behind the crest, crystal terminalis of the right atrium, the internal surface is smooth. The pectinate muscles make up the part of the wall in front of this atrium. The right atrial appendix. In the left atrium, uh, the pectinate muscles, fewer and smaller than in the right atrium, are convenient to the inner surface of its atria appendage is due to the embryological origin of the auricles for which are the true atria. Some sources say that the pectinate muscles are useful in increasing the power of contraction without increasing the heart mass, heart mass substantially. Pectinate muscles of the atria are different from the trabeccal coronary, which are found on inner walls of the bud. Pectricus, the pectinate muscle originate from the crista terminalis. Selain okay. uksid, mereka-mereka di atas merupakan salah satu reaksi akut yang jumlahnya sering muncul meningkat dalam preparat apus darah tepi. Mereka ya. ada investasi kecacingan, warm infection, adalah eosinofil ya. Parasitnya. Organ jantung, beberapa ruang dengan ketebalan berbeda. Ruang jantung paling tebal itu di ventrikel kiri, ya. karena sirkulasi sistemik ya satu okay, proses prosesus proto-plasmatis (monarborosia terminalis) dikenal dengan telodendria, yang artinya adalah cabang, yang terdapat di mana sebelum Afzan berakhir ya. terminalis Kelapa okay. okay, 2, apa proses pertumbuhan sel-sel matrik baru dalam kardiaku, pertumbuhan interstisial, ya, ya yang tadi ya dan ini struktur kapilar glomerulus kapilar fenestra tanpa lamina basalis tanpa diafragma ya. nah ntar ya titik basal Salam pria Pak Airi Jika berjalan Sering tersandung Berjalan tidak rata keluhan mati rasa di Dan nyeri di luar tungkai kanan ya. Perasaan fisik Tungkai bau ibu jari kanan tidak bisa plexi. Step plexi Berjalan menyeret ke kanan positif Sedang pegang kaki tidak bisa Dorsal plexi Negang pandi extensor digitorum ya. Extensor digitorum longus. Ya. Nafas proses perprofundus memencarafi tulang tibia anterior medialis terdiri dari atas extensoralis longus, ya. serta longus anterior peroneus tertius, eh, tertius sehingga tidak dapat ya. oke okay. Otot yang cedera jika fraktur sepertiga femor distal fraktur bergeser di arah medial mencederai otot femoris, itu di rectus femoris ya. sendi antara gigi dan mandibular itu komposis ya. prosesus kerucut tergigi alfils uh, maxil ya. Nanti ya, termasuk organ mediastinum adalah paru-paru ya. insersi otot dan insersi kelaterals superficial regio femoralis adalah gluteus medius ya yang tidak dapat gambar ini tidak ditemukan dalam pembuluh darah tapi dalam sirkulasi darah dalam bentuk kepingan itu merupakan megakaryosit ya yang matang ya dari megakaryoblast nanti akan bermitosis ya. Trackel ini memiliki struktur cincin yang di posterior adalah masker strakialis ya, ini strukturnya, tracheus, muscle contraction, lumen ya, dislodging, foreign material, asing asingnya, untuk batuk, kafein, oke, pato pisak MVC 506, ampere susah ya, menjadi ampere yang lebih lebar ya, kolapsnya nampas karena nafas halus dan rusaknya dinding alveolus ya. Dibandingkan yang normal, pasien yang embisema menderita suatu keadaan yang ironik ketika terdapat lebih banyak udara di paru, tetapi kurangnya pertukaran gas ya, karena berkurangnya luas permukaan area sebagai hasil pemecahan dinding alveolus dan penurunan ketidakmampuan untuk memasukkan udara bersih. Dan dinding rongga dada tidak dapat meluas sebesar dari posisi yang istirahat. Untuk mengurangi tekanan intra alveolus ini cukup untuk berlangsungnya proses inspirasi yang kuat. Ya ini depan telodendria tadi sudah ya abson berakhirnya berhasil terminalis yang paling tebal ini di ventricle kiri ya. meskipun sisi kanan dan sisi kiri jantung memampar darah dalam jumlah yang sama namun sisi kiri melakukan kerja yang lebih besar ya. karena memampar darah pada jumlah yang sama namun tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem yang lebih panjang dan, dan dengan resistensi lebih tinggi karena itu otot jantung di sisi kiri jauh lebih tebal daripada otot jantung di sisi kanan. akan otot jantung memang lebih kuat. Arteri descendens anterior kiri, cabang dari coronary sinistra. Coronary artery. arteri, anterior subcap. Jenis kolagen di dinding pembuluh darah limfa dan ginjal adalah kolagen tipe 3 Kayak ya. Jika ada Jika ditenang tulang lengan atas ke depan eksorotasi lalu merus tumpang tindih dengan skapula Seni yang mungkin terganggu adalah artikulasi humeri ya. Ini humeral joint. Pada pari kiri fisura oblik memisahkan Lebih inferior dan superior, ya, terus fitrah oblique, oblique fissure, inferior loop, dan superior loop. Ya, tulang karpa pada bagian proximal itu, ada scaffolding, belum, nah, dan kasih arm, ya, impul sarap. Kabarkan melalui transmisi impuls bukan membran axon ya. Oke okay, pada gambar record yang merupakan seni angsel hinge join Angsel itu adalah siku ya. Siku dan dengkul ya. Kalau hip ini pinggul ya. Bersocket joint peluru ya. Berikut bagian dari sistem imunitas di saluran cerna adalah payer patches. Ya, nih, intestinal domain, nih, ya. dan klinitis, ada limfak noldul, ya, ya. Inspirasi saat kelahiran, kecuali adalah di atap mah, ini pakai intercostal internal, external, secara fluidomastet, dan vektor minor ya ya, ini yang merupakan tuberkulum itu adalah D ya ya Udah dasar kontraksi otot yang menggambarkan struktur unik itu adalah ini otot lurik ya jadi terdiri atas segmen Mei antara dua diskus Z. Nah ya, ini disebut sarkomer. Sel otot untuk regenerasi adalah sel satelit Nah ya, ini. Proportion of Saya jaringan ikat yang menapisi seluruh serat otot itu adalah epimysium pasien nyeri terus menerus di paha, sementara di jempol kaki, dalam di, di sisi kiri badan Postur seperti pada samping itu siadi siatika ya. Untuk merawangal HNP lumbar 4. Ya. ya atau lumbar 5 ya. Ini lokasinya ya. Oke, supaya sperma tidak bisa menembus zona pelusida, adalah reaksi kortikal dan zonanya. Ya. Nah, untuk terlepasnya betul-betul kortikal osit, melanjutkan pembelahan meiosis 2, osit menyelesaikan meiosis saddle joint adalah sendi antara trapezium dan metatarspal 1, ya. Saya tahu, kalau joint tahu, joint With tahu, degrees saya tahu, kalau saya tahu, kalau saya tahu, kalau saya tahu, dioid join subtalar join ini ya struktur fraktur Column kolom oseri adalah bisabrahi ya, yang terkena ya. Tingkat maturasinya jaringan ikat muda hingga dewasa adalah mesenkim, ikat mukus, dan ikat longgar. Ya. Membran nukleus neuron, tampak jelas karena dindingnya mengandung nukleoprotein ya. Bayu ungu-ungu, tangannya pas nangis, feeding dikenal dengan tetralogi of Gangguan cyanosis ditandai kombinasi empat hal Ya, salah satunya overriding aorta ya. Defeknya septum ventrikel ya, VSD. Overriding aorta, hipertrofi ventrikel kanan ya, pasien. tidak ada stenosis pulmonal Ya, ya ini stroke for strata defect ya, red fan tracheal hypertrophy ya, lebih menebal ini, does the blood shunt ya, VSD ya, of righting aorta ya, karena arteritis arterioskus, karena nervus muskuloskeletal otak yang terkenal adalah brachy ya, kalau delta otolitos ini nervus axillaris satu sekolah ini air sama, satu sekolah aja, tulis itu Nervus radialis, anconeus juga ke radialis, ya. Tipe pembuluh darah dan tunika air, yang melalui penefak, penefak adalah penefak besar, ya. oke okay, ini pemberi makan pembuluh darah pasokan -paso ya. bagian yang mendiferensiasi menjadi plasenta adalah trofoblast ya ya ini ya. masa sel luar ya. sehingga implantasi dapat dimulai film syarat berasal dari ectoderm ya. nervous ya itu daughter dan Uh, track, mesoderm, itu blood connective tissue faktor eh. pada gambar ini adalah traktur colus eh. distal, extra articular, or stretch dikonsensi eh. of a fracture of distal radial with dorsal angulation eh. dorsal angulation and infection but without involvement of the articular surface kalau Smith itu distal radius dengan Palmar Angunition, reverse Colles. Eh. Ini nama lain Smith itu Goiran nih, eh. Goiran in the French fracture. Basically, <laughs> these fractures are extra-articular transverse fractures and can be put uh, as a reverse fra Colles fracture. The term is sometimes used to described intra-articular fracture with polar displacement, the first Barton fracture or just the articular fracture. Calabinet fracture itu the fracture di the first metacarpal and bone which extends into the carpometacarpal (CMC). This intra-articular fracture is most common type of fracture of the thumb, the pole, and is nearly always accompanied by some degree of subluxation or, or frank, this location of metacarpal carpal kalau boxer fracture itu barum fracture namanya barum a fracture of the fourth and all fifth metacarpal bones transfer snack signal to an indirect force such as striking an object with a closed fist due to, uh, to axial loading often mistaken for a boxer's fracture which occurs along the second or third metakarpal bones, eh. otot yang membentuk rotator cuff sebagai adduksi itu adalah teres minor, eh. singkatannya adalah sits, teres mayor eh. kan eh. rotator cuff, teres minor ini di rotasi lateral adduksi pada bidang scapular supraspinatus itu rotasi lateral dan abduksi pada bidang scapular infraspinatus itu rotasi lateral Subskapularis itu rotasi medial, otot yang sangat penting. dua tahun lalu suriani 20 tahun berlatih, berlari, ia jatuh lalu terdengar bunyi "apok" di lutut kiri, terasa segera terasa sakit, kemudian lututnya bengkak. setiap setelah 3-4 minggu kemudian bengkaknya hilang, diagnosisnya adalah ruptur, ACL, anterior cruciate ligament itu ya. saya nih, Derek Russell lagi mainnya, ini ya. Memegang kembali untuk irama jantung adalah S-A ya, yang nomor satu ya. Lalu A-F note, bandar his perkinja ya. Henggalnya penutupan tabung saraf pada masa pembentukan sehingga terpapar langsung dapat menyebabkan namanya neural chip defect ya. Neural dimulai dari segi neural plate dari ectoderm Trilaminar embryo yang akan melipat untuk neural groove bergabung menjadi neural chip yang neural crest. Penderita asma penyumbatan saluran nafasnya ialah di bronchiolus ya. Ini contoh perbandingannya normal lebih lebar daripada yang asma sempit obstructed ya, airway, ya. bagian yang menghubungkan yang di lingkar ini adalah ini kristal in, intertrocan ya, di dorsal dan linia di ventral terdefentral. Ya. Akses sendi di bawah ini adalah sumbu ek ya. ya. Sagittal planes. Ya. Maksudnya usus ke daerah torak hernia dia, dia pernah mengalami kegagalan pembentukan pleuroperitoneum ya. Dia bentuk tiga unsur yaitu membran pleuroperitoneal septum transversum dan pertemuan dari tepi yang berasal dari otot-otot dinding dada gangguan pembentukan itu dapat berupa kegagalan pembentukan seperti diafragma gangguan kursi ketiga unsur dan gangguan pembentukan seperti pembentukan otot pada gangguan pembentukan dan akan terjadi lubang hernia ya. sedangkan pada gangguan pembentukan otot menyebabkan diafragma tipis dan menimbulkan efek penetrasi berakhir belum sepenuhnya mengetahui faktor peran dari penyebab hernia diafragmatica antara faktor lingkungan dan gen yang diturunkan orang tua Ya, ini ya, ini farmatika jadi masuknya compressed hard. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? abdomen nggak? Mau nggak? Mau nggak? abdomen ya. e Cortex cerebri dibagi menjadi beberapa bagian Beberapa bagian tertentu memiliki fungsi spesifik Korteks visualis primer ada di lobus Oksipitalis ya untuk penglihatannya Oksipitalis, ya. frontalis, ya, temporalis, parietal, belum ya. tengkorak terdapat beberapa struktur yang dapat diraba di permukaan tulang Struktur di oksipital adalah protuberansia oksipitalis eksterna ya nya. Nephron ada unit fungsional ginjal terdapat struktur eh uh, ya. Otot pipi memberi batas pada pipi adalah zygomaticus ya. Zygomaticus. Ya, ini bucinator lokasinya bucinator orbicularis oris ya. Kemudian labialis superior. Ya. Labia superior. Ya orbicularis oris, orbicularis oculi ya. daerah yang dikenal apa? Nih? daerah kecil di perungkat retina mata dikenal istri optic disc tidak ada sel-sel fotoreseptor, tidak ada bayangan bias yang bias ditangkap sehingga tidak ada gambar yang bias dibaca oleh otak ini merupakan bintik buta ya. optic disc blind spot Makula lutea mostly contents mostly cones, coche centralis konten soal konsep. Berdasarkan jenis stimulusnya, reseptor pengecap dan reseptor penciuman dikolongkan ke semua reseptor. Histofisiologi glomerulus, arterial aferen diameternya lebih besar dari arteriul aferen. Ya. Secara histologis, bilang longgar usus terdapat dinding penutup lebih tebal. Tidak terdapat kili noduli. Limfatikis solitari sangat banyak sehingga disebut juga swayford tan tidak ada tenia coli kriptaliverkan sedikit nomor merupakan appendix vermiformis formasi ya. buntu kelenjar paratiroid terletak di belakang kelenjar tiroid terdiri dari empat kelenjar kecil bentuk ovoid kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid berfungsi mengatur level kalsium di dalam darah sel yang mensintesis hormon paratiroid adalah chip cell ya. Ya, ini contohnya setelah hipoan nya para baik ya. Ini ada panah biru ini adalah oxyphil. Oxyphil. Nah, ada panah merah ini chief cell ya. Gambaran ini pada anak. Ya chief cell ini Ibadah setiap tahun teman-teman tepi kapsul Sampai ke dalam pelanjang sekitar 6 tahun uh, Terbentuk sel oksifil Yang kemudian berasal dari chip cell Pada awal pubertas muncul jaringan adipus dan makin meningkat Proporsinya Pada manusia dewasa para tiroid Terus stroma Prinsip chip cell atau prinsip Predominan pada Perkirakan chip cell ini terdiri dari Berukuran kecil dengan ukulele spesial dan setempat full pulu terdiri dari granulose kereta dan compact bulky berukuran besar. Pixel berfungsi mensekreser memparitiroid dari sitoplasma ke dalam kapilar secara eksistensi oksipil yaitu berukuran lebih besar dari pixel, merupakan terendah dari pixel, namun berjumlah lebih sedikit. Di standing fungsi 19000 mengetahui minusnya. Oke, potongan ulang itu kasih tempat perubahan tipe epitel dari squamos compact menjadi simple terdapat kripta epitelial foveolo gastric uh, supaya gelandula tubulosa lousa dan lapisan mukosa yang dan di dalam lokasi duodenopilarus bergeng tuandi usia 40 tahun nyari ulu hati, sering sendawa setelah makan, tuandi mengalami erosi di mukosa gaster makasih di ulu hati terletak di regio apa di nabelmen abdomen? Epigastrium, ya nih pigastrium ya. sakralis kelanjutan dari kanalis vertebralis bagian sakrum struktur yang dilewati adalah kauda equina ya. artikulasi sacroiliaca, hubungan terletak di antara tulang sakrum dan ilium struktur tulang ilium merupakan berhubungan dengan tulang sakrum bagian posterior adalah auricula ya. uterus merupakan salah satu organ genitalia interna memiliki hubungan dengan organ sekitarnya ligamentum yang menghubungkan uterus dengan dinding lateral pelvis adalah ligamentum cervicalis transversum ya. terus adalah jadi ligamentum rotundum ini teres uteri ya sama saja bundar berjalan dari taut atau tubal melalui kanalis inguinalis menuju labia mayor Kalau latum ini ligamen yang lebar Sebagai lipat peritoneal eh. frontal Peritoneal frontal Ovariproprium itu pinggir lateral uterus dengan ovarium ini lateral eh. Ligamentum cardinal atau ligamentum transversum cervicis Ini cardinal eh pengobong serviks dengan taksatral tadi ya. Sedian histologis dijempai struktur jaringan ikat longgar irregular. pembuluh darah saraf glandula salivatoris minor kadang ditemukan bercak glandula spasial ini adalah struktur epitel dari mukosa mulut ya. Yeah. For this part, ya. For the spot ya. itu epitel dan lamina propria ya tidak jadi jaringan ikat ya. oke hormon yang mas yang dihasilkan ovarium terhadap siklus endometri malah estrogen terutama di kresial sel folikel ya Proyeksi warna hijau ini adalah daerah nyeri alih dari fisi kafe kita fisiologi siklus menstruasi dijelaskan adalah berkembangnya folika bersamaan dengan meningkatnya hormon LH. Ya. Tubuli rekti dietapasil oleh epitel. Ini adalah epitel squamos komplek. Ya. Kita kolomnya rektoperfis serebroplek, keratokon, telinga dalam, penyebabnya ini adalah koklea ya, sefisialis merupakan peras penipisan permukaan sarafik adalah relaxin ya hormonnya, hormon notiam serabut kolagen dalam sarafik, collagenous connective ya, lalu kemudian, eyesrogenmi khususlah kita fisiologis tentang siklus menstruasi, gamarkan tentang ov ovulasi sebagai berikut, yaitu saat ovulasi kadar hingga tinggi. Ya, ini ovulasi sejajar. Ya. Karakteristik anewsa kulit adalah ketikula rambut dari keratin. Ya. Fisiologi prostat adalah bagian yang potensial membengkak mengalami berpasialan dan transisi. Kalau yang mengalami keganasan ini zona perifer Ya ini kalau kapsul Mestinya dibentuk oleh Ikat padat Stroma Dibentuk oleh kelenjar padat Kelenjar padat, padat. Sosotopolisnya di Kapsul justru ya terdiri dari granula-granula tubulo bukan avellar, asinar ya. Terestos akibat pecahnya nastrofisis pembuluh darah gastric, coronary vein dan serta gastric vein to distal sebagai veins. Atap saat gerakan mencium itu adalah orbicularis oris. Ya. Yeah. Yeah. Seorang wanita dari Jepang libur ke Bali berjemur menggelapkan warna kulit kemudian menghasilkan pigmen kulit teraktivasi epidermis berperan fungsi tersebut stratum spinosum ya, ya melanosit ya. untuk proses warna ya. pigment pigmen testis berasal dari kranjau tubuhlo kompleks ya. Tubular kompleks. Nama struktur untuk penanjuran kecil labia minor homolog dengan klitoris ya. Klitoris ini homolog penis. Nah, klitoris penis ya. Nah, penis via, ya. Kumpulan serabut-serabut emisferium serebri kiri kanan untuk corpus callosum ya. Ini corpus callosum ya. Pada epiduralis pecahnya pembuluh darah cabang dari arteri meningeal media, ya. berasal dari fossa duralis dalam fossa interna temporalis. Ya. Ductus efferens ep dilapisi epithel silindris dengan stereocilia, ya. ductus deferens, stereocilia epithel silindris kompleks. Karakteristik klonjer minyak itu bermuara pada folikel rambut ya. Bermuara pada folikel rambut ya. Turis, wanita ini tadi sel untuk proses yang terjadi pada kulit. Turis Masih pigmen pigment ya penggelapan warna kulit ini melanosit ya. Melanosit memproduksi melanin. Pigmen lab bertanggung jawab untuk warna rambut dan kulit. Melanin menjadi fungsi tubuh. Permukaan tulang beberapa struktur lakukan alur, lekukan dalam itu fossa, ya. Lakukan luas, kalau processus itu penjolan, pasak, diaparamen, ya. Vicondilus ujung jalan bukan persendian tepatnya di atas kondilusnya. Sferokranium tulang rahang bawah adalah os mandibula. Mandibula ya. Berbeda dengan plek longitudinalis itu dialis gaster. Plekus kras tampak tinggi. Ini istologi dari jejunum ya. Ini, ya. Plika tinggi ya. Bulu darah yang tersumbat pada Tuan Cartagena lumpuh separuh badan gerakan tangki sulit maupun mengerti situs yang pada tanda-tanda stroke iskemik, non-memoradik hemiplegi sinistra merupakan cerebral media ya. Curens Middle Cerebral Artery Syndrome ya. MCA. salah satu penyusun kranium, os etmoidal keluarin serabut nervus olfaktorius, itu lamina cribrosa ya. osis etmoidalis ya. foramen magnum, di tulang tengkorak, os occipital ya. foramen magnum, os oh, occipital bone ya. waktu ideal untuk fertilisasi, 2-3 pasir ovulasi Fisiologi tentang siklus men adalah saat berhasil keadaan angka tinggi ya. Faktor pelepas hipotalamus ke adenohypofisis ya, Adenohypofisis adalah terbesar di humor, neuropeptida, faktor pelepas, dan neuronehipotalamus stimulasi atau nggambar pelepasan hormon endokrin di adenofis obvius, namun bagaimana hipotalamik portal system ya, ya ini, ya. eminencia media naya anterior, loop of henley chloride palm obat diuretik segmen ini itu plus ductus convoltes proximal ya. hypoidal, itu area besar water bila per, bawa terasa kencang akibat dari BAK kencing tidak bisa BAK ya, colok dubur, pembesaran kengir prostat itu berarti hiperplasia prostat ya, BPH ya. struktur ditunjukkan panah ini merupakan foramina sacralis anterior ya. topelvica, Juga superior, ya. prosesus tegral superior, ya, ini transversalis, maktorium ya. Lokasi tersering untuk fertilisasi adalah tuba uterina pars ampuli, obiduk ya, fertilization usually ini ya. kalau Disuruh ngegampu, lah ya, beli ismus. Hai, hambatan struktur apa nih? Penyebab sertai benjern prostat atau di letra pars prostatika panjang kurang lebih 3 cm ya, karena ini ya benjern prostatnya sinus prostatikus Krista lagi ingin kanas inguinalis di beberapa struktur batas bawah kranialis inguinalis karena ligamentum inguinal dan ligamentum lacunar pada abdomen terdapat perlanjuran visera abdomen disebut hernia tuh yang hitam ini disebut hernia umbilicus ya umbilical at the neck bisa ya. epigastric and femoral indirect itu di opening of the canal inguinal canal, direct inguinal atau nearly opening out the inguinal canal eh. identifikasi follicle pada ovarium ada follicle sekunder ditandai dengan adanya antrum eh. ovaries prim nomornya primary Has flat space between granulosa yeah. letak vagina muscula recti right, abdomen yang setinggi ini yang arku atas yeah. ini yang arku atas di atas ini arku atas 2 per 3 Histofisiologi tuba prestaltik karena kontraksi muskular di lapisan muskular sama anggrek konsilius atau columnar. Ya. The uterine tube have no contact with the ovaries and the ovulated outside is cast into the peritoneal cavity. Beating solely on the embryonic currents to carry the outside into the, the uterine tube, the outside is carried toward the Feters by vegetalis, ancillary action, non-cellulated on site on site and, outside, outside, and sperm, nourished, and moist, misalping, visceral, pertanium, and that supports the uterian chips. Mendingnya, selalu sistem yang berani melapisi sistem secara pusat, nama bagian meninges yang melekat langsung. Keberbukaan otak adalah, yang mater ya. Nah, ini ya, ini otak, ini pia mater Penyebab splenomegali, ditanya ya, mereka seperti B ini ya. adalah bendungan vena gastrica sinistra ya. nomor regio akan membawa diperiksa oleh dokter dalam inguinalis sinistra ya, McBurney ya, inguinalis sinistra ya. ini. Kendik sel basopil Pakistan aerinoen provinsi masing hormon ACTH ya, basopil ya, ini nanti ikut meluruh. Dengan lepasan seratum fungsional endometrium saat menstruasi Arteria spiralis Degenerations ya. and regeneration of spiral arteries causes the functionalis to shed during menstruation Fins of the endometrium are thin with occasional sinusoid and archment Gerakan ya. temporo mandibular Otot dapat untuk retraksi mandibular ya. Posterior fiber of temporalis Serabut horizontal ya. ya ada traksi ya ada depresif terigoid protrusi terigoid ada pasi masyap tan, bucinata untuk mimik struktur yang terganggu pada gambar adalah fraktur, transversal, tulis sensorineural, organ korti ya Pasti untuk kasus apa-nya, pituitary adenoma, tumor ini mengenai anak di bandar penerjemahan lempeng pemain gigantisme jadi sama tetra, ya kelebihan hormon, kerut hormon, pada dewasa, ada kurang, cebol, penghubung gaster, struktur penghubung gasterin organ visceral abdomen ten peritoneum omentum ya. Kalau transfer sum. putih daripada pupil ini lensa ya, katarak ya. Struktur dengan tiga tulang ini adalah acetabulum ya, ileum, isium, dan pubis ya. Kemudian BAB, BAB hitam penyebabnya pada sirosis ini adalah ruptur versus volvulus akibat gastrika ya. Ya, bi, fenestrika, itu tentu paling susah nih. trombosis. Penyebab dari peredaran bawah ini pada mikroni positif dan debak mobilis menyebarin ya. pendisitisnya. Gangguan pada mukosa pendek ya, meregangnya. Sekat uramater ya. misperkanan dan kiri. Ya. Faser bre, ya. faser bre, ya. karakteristik dermis, bagian besar terdiri atas serat jaringan ikat, ya. jaringan ikat irregular, ya. arkus vertebrae, Cara posterior, menit tonjolan, Prosesus spinosus, ya, proses spinosus. Radikalse, ya, yeah. spinosus, ini anterior, so, dilihat dari superior. Ya. Manakah untuk menangkap dan menurunkan rangsangan keseimbangan di telinga, hair cell ya. di krista ampularis, sakulus dan utriculus. Sel mana adrenal untuk mineral kortikoid, steroid, screening pada zona glomerulosa, ya. mineral kortikoid. Pengelapan warna kulit itu stratum basal dan stratum spinosum ya. Melanosit ya. Bagian nefron untuk keseimbangan asam basa cairan tubuh adalah Dutus convolutus distalis ya. Rasa pengecap di bagian lidah untuk paralisis nervus spesialis apa nih? Lingualis ya. Otot untuk menegangkan boleh leher adalah latisma assist ya. depression Titan fashion neck ya. nama garis sepanjang lateral rectus abdominis adalah semilunaris dan ya. di bagian bawah setelah terletak di antara kamilcus dan Pubis, ya, lateral.